Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhal ladina amanu attaqallah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa muslimun ya ayyuhal nas ittaqu rabbakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha اتق الله الذي تساءلون به الله كان عليكم الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم Alkhaar lehadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, asy'ar al yang muhda satuha fa inna kullah muhda bid'ah, Wa bid'ah bid'atin dollalah, wa dollah tin finnar, ma' al muslimin, al muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur adalah salah satu perintah dari Allah SWT. ta'ala kita telah meninggalkan bulan Ramadan. Takkala kita telah menyempurnakan bilangan hari. Menyempurnakan apa yang Allah SWT telah wajibkan kita di dalam bulan Ramadan. Adalah perintah bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur setelah meninggalkan bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan taufik kepada kita untuk beramal di bulan Ramadan, dan kita sudah berada di pekan kedua, ya, dimana kita telah meninggalkan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur. Iya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi al quran Iya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagai petunjuk untuk umat manusia dan ya, penjelas dari petunjuk tersebut dan Al-Quran sebagai Al-Furqon, pembeda, pembeda antara Al-Haq dan kebatilan, pembeda dan dengannya kita bisa berjalan untuk mencari untuk menuju kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala. Paman Syahidamingku Syahrul Yasum. Eya maka siap yang dia menyaksikan bulan tersebut maka berpuasalah kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman walitukmilul iddat tawallutukabbirullaha ala ma hadakum tashkurun adalah kalian menyempurnakan bilangan bilangan bulan Ramadan walitukabbirullaha ala ma adalah kalian ia, membesarkan Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk atas kalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Wala'allakum tashkurun. Agar kalian bisa bersyukur. Ia. agar kalian bisa bersyukur. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, jadilah hamba-hamba yang bersyukur. Ia. Bersyukur dalam artian dengan ya, hati kita dengan lisan kita dengan anggota badan kita iya luas maknanya iya mana bersyukur tapi ini bukan iya pembahasan kita cuma dari bab mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur setelah meninggalkan bulan bulan Ramadan iya begitu pula juga iya yang seharusnya kita kaum muslimin memperhatikan diri kita setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Iya. Apakah telah ada pada diri kita yang namanya sifat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan insyaallah ini iya. Tadi banyaknya kita akan memberikan faedah tentang ketakwaan. Ia. Apakah telah ada sifat ketakwaan di dalam diri kita setelah kita meninggalkan bulan Ramadhan. Karena hikmah di mana Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa apa? Hikmah agar kita bisa bertakwa. Iya. Sudah sering kita dengar ayatnya. Surah Al-Baqarah. Ayat berapa? 100. 83 ya. 183. Ya ayuhal ladhina amanu. Kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba ala ladhina min qabalikum. Laallakum tatta Wahai orang-orang yang beriman. Telah diwajibkan atas kalian puasa. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar kalian bertakwa. Maka ini merupakan perkara yang, ya, sering harus kita memuja, mengingatkan kepada diri kita, ya, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka jangan merasa bosan dengan pembahasan yang seperti ini, ya, pembahasan takwa, takwa terus. Ya, tidakkah kita memperhatikan Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beliau sallallahu alaihi wasallam bertakwa. Ya ayuhan nabiyyu ittaqullah wahai nabi ya bertakwalah engkau kepada Allah. Apakah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hamba yang bertakwa? Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa kepadanya. Iya. Apa maknanya di sini? Perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, iya, Nabi kita diperintah untuk istimrar. terus menerus menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, jangan-jangan merasa risih, iya, tak kalah diingatkan kepada diri kita. Jadilah hamba yang bertakwa, Karena merupakan iya, perkara yang sangat besar, perkara yang dengannya iya kita bisa ya menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa taala hamba yang dicintai oleh Allah dan hamba yang diredah dengannya juga iya iya orang-orang bertakwa disiapkan dengannya surga Allah subhanahu wa taala di akhir pembahasan insya Allah kita akan sebutkan faid faidah faidah dari iya sifat-sifat bertakwa sifat bertakwa. Jadi jangan merasa Tak Baiklah kita ingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingatkan bahwasanya namanya itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ya, Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kita ya, begitu pula Nabi kita tadi Nabi Muhammad s.a.w. diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah ya, untuk agar dia terus menerus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai ya, sampai meninggal begitu pula kita juga ya, kita harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai sampai kita meninggal. Iya. Takwa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Iya. Allah Subhanahu taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah." Ittaqullah. "Hakkatuqati wa la illa wa antum muslimun." orang-orang yang beriman, bertakwalah. Iya, bertakwalah kepada Allah. Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an dengan sebenar-benar taqwa. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal. Kecuali dalam keadaan ya Islam. Banyak. Di dalam firman Allah subhanahu Wa ta'ala Di dalam ayatnya. Merintahkan ya, kepada kita. Kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang Muslim. Agar dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ya, yang harus kita ya, tanamkan di dalam diri kita. Yang namanya bertakwa, itu merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang namanya takwa itu merupakan wasiat. Ya, wasiat Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama. Nanti kita sebutkan dalilnya. Kemudian, wasiat para nabi sebelum, nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian juga wasiat dari nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian juga wasiat orang-orang salih setelahnya ya yang namanya tak wasiat katakanlah kita berwasiat kepada keluarga kita kita berwasiat dengan apa dengan sesuatu yang berharga harta kita itulah yang merupakan Ya, suatu yang berharga. Jadi, ya, apa yang diwasiatkan oleh Allah dan Nabi-Nya dan Rasul-Nya, itu merupakan perkara yang sangat berharga. Apa itu? Itulah yang namanya ketakwaan. Ya, takwa. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan agar kita, wahai manusia, bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Nisa ayat seratus tiga satu, apa? dan miliknya Allah Subhanahu Taala apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di dalam bumi. Dan sungguh, kami telah mewasiatkan ya, kepada utul kitab kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Minko balikum sebelum kalian, dan kepada kalian, apa wasiatnya? Anittaqullah. takullah. Ya, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, takwa itu merupakan apa yang tadi, yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang, yang kedua, apa? Wasiat, Iya. Yeah. Wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita wahai manusia. Yeah. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala surah al-an'am ayat 153. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa anna hadha sirati mustaqiman pattabi'uh wa la tattabi'uh subul pattafarraka bikum ansabilih. Apa lanjutan ayatnya? Zalikum wassakum bih la'allakum tatakum. Iya. Yeah. Dan inilah jalanku yang lurus. U. Maka ikutilah kalian. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang akan mencerai barekan kalian dari jalan yang lurus tadi. Iya, Itulah yang kami waksatkan kepada kalian. Agar apa? Agar kalian bisa menjadi hamba yang bertakwa. Ia. Jadi wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, wahai manusia, wahai kaum muslimin untuk apa? Itu bertakwa kepadanya. Iya. takwa merupakan wasiat. Atau wejangan-wejangan dari Nabi-Nabi. Sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Iya. Banyak ayat yang kita tulis di sini. Kita cuma cabutkan. Iya. Satu. Nanti tidak selesai apa yang kita mau sampaikan. Iya. Diantaranya wasiatnya, Nabi Nuh Alaihissalam Iya. Iya kata Nabi Nuh. Qalat Allah Subhanahu wa taala: "Kadzabat qaum Nuhil mursalin iz qala lahum akhuhum Nuh ala tattakun." Iya. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Iya, para para rasul. Kata Nabi Nuh alaihi salam kepada mereka Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada mereka, Allah ta'ala tidakkah kalian bertakwa? Iya. Diperingatkan kepada mereka agar mereka bertakwa. Ia. Kemudian kita baca dalilnya bahwasanya takwa juga merupakan wasiat dari Nabi kita Nabi Muhammad saw. Iya mungkin kita dengar dalilnya ini ya kata al-irbaat besar ya, Al Sar, ya. Hadis yang diruatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi kata bali orang Allah wa, an, wa adana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat atau wejangan kepada kami dengan wejangan yang sangat mendalam mau irtuatan iya wejangan yang sangat mendalam semakin mendalamnya wejangan tersebut, iya sampai-sampai air mata kami itu bercucuran, iya. wajilat min hal kulub. hati kami itu bergetar, maka kata kami, iya fakulna maka kami berkata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah karena mau itu pun akan ini adalah iya nasihat perpisahan, sudah nasihat perpisahan karena iya nasihat wejangan yang beliau berikan kepada para sahabat itu adalah, itu adalah wejangan nasihat yang sangat mendalam, maka para sahabat mengatakan iya berikanlah wasiat kepada kami, au ausina Apa wasiat yang pertama yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada para sahabat apa? Atakwa. <usikum bittakwallah> Husyukum Saya wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, ya. agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah hal ini Peringatan kepada diri kita, apapun keadaan kita, apapun amalan kita, ingatlah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dalam keadaan bersendirian, itu terlebih. Iya, begitu pula kala kita berkumpul dengan kaum muslimin. Iya. keadaan kita, harusnya kita apa? Bertakwa. Ittaqullah. Ittaqullah kata Rasulullah. Aysumakun Iya, betul. Kala kalian dimanapun kalian berada, apakah kalian berada, iya, di perkumpulan maupun tak kala kalian bersendirian, iya, tak kala kalian bersendirian, iya. mungkin, iya, di antara kita, tak kala kita berkumpul, iya, kita malu untuk melakukan dosa karena manusia melihat kita, iya akan tetap kita kalah kita bersendirian. Iya, dan ini nasihat untuk diri kami pribadi dan kepada alikhwah dan alakhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan ini merupakan nasihat dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam al dari sahabat Abidzar Zar Al-Ghifari Rasulullah s.a.w. bersabda, "Ittaqullah." Iya. "Ittaqullah." itu kunt." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Iya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun. Iya, apakah di pasar, apakah di rumah, apakah di sawah, apakah di bengkel, dimanapun? Iya, apakah di tempat pekerjaan kita, apakah di tempat iya kita bercanda dengan saudara-saudara kita? Iya. Dalam setiap keadaan ingat, untuk terus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena, iya, boleh jadi satu keadaan, kita bisa terhindar dari perkara dosa dan maksiat. Akan tetapi tak kalah. Iya, dalam keadaan tertentu, iya, keadaan kita tidak bisa terhindar dari dosa. ya Ingatlah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini tadi apa? Merupakan perintah Allah, wasiat dari Allah, wasiat nabi-nabi dari sebelum nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan juga merupakan wasiat dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi Agar apa? Agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebutkan ya ucapan ya sahabat radiyallahu ta'ala'an, ya, tak kalah memberikan bejangan kepada sahabat yang lainnya. Agar apa? Agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, Umar Ibnu Khattab, Radiallahu ta'ala'an, pernah menulis sebuah surat surat kepada saat Ibnu Abi Waqqas. Kata beliau di, di dalam suratnya, di antaranya, Amma bat, wa inni amurukah. Iya, wam maakaminal ajanat bitalallahi taala ala kullihal. Ya, sungguhnya saya kata Umar dalam khattab dalam suratnya, Iya, memerintahkan kepadamu dan kepada orang yang bersamamu dari pasukan-pasukan dari para tentara untuk apa? Bertakwa kepada Allah atas segala keadaan. Iya, wa inna takwa akwaluddah ala al adui. Wah akwal, meski karena sesungguhnya ketakuan adalah persiapan yang paling kuat, yang paling kokoh, iya, untuk menghadapi musuh. Ya. itulah tekwa. ya wasiat. Ya. dari Allah, wasiat dari nabi-nabi sebelumnya, wasiat dari nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga merupakan wasiat para salafus salih. para salafus salih. iya. Kemudian jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, iya. Yang ketiga yang kita ingin sampaikan dan yang kita ingin merujak, iya bersama apa pengertian takwa. Kita sering mendengarnya dan bahkan kita menghapalnya, tapi tidak mengapa. Kita mengingatkan kembali, merujuk, ya, Mengulangi mengulang-ulangi pelajaran tentang apa yang namanya takwa, karena kita sangat butuh, iya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap keadaan kita. Iya, kenapa tadi? Iya, bisa jadi kita bisa bertakwa pada satu keadaan, belum tentu keadaan, iya, keadaan yang lainnya. Apa itu takwa? Iya. kita sebutkan dulu apa yang masyhur di yang disebutkan oleh guru-guru kita dari ucapannya siapa? Tolq Ibnu Habib. Ya, yang ini yang sering kita dengar, apa itu takwa? Iya, yaitu apa? anmalabi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah Wan Tetrukah Masyatallah ala Nuri minallah takah puikaballah tapi yang bisa ulang bahasa Arabnya sering diulang ini ya tidak atau ada yang baru satu kali dengar bahasa Arabnya ini Hah? mungkin ada yang sudah dengar puluhan kali apa yang siapa yang bisa Mulai. atau bahasa Indonesianya saja iya bahasa Indonesianya ya kalau tidak ada kita langsung Sebutkan kayak apa kata Taqwa pengertian takwa menurut ya tapi ini yang mulia in habib ya Habib Rahimahullah ta'ala Iya ucapan ini sebelum kita mengajar menerjemahkannya beliau ucapkan Iya takkala terjadi fitnah yang sangat besar di zaman tabi'in. Iya. Di zaman tabi'in. Maka manusia kalah itu iya, mendatangi talq bin Habib. Iya. Untuk untuk apa? Meminta bagaimana bisa menyelesaikan iya, masalah tersebut. Masalah yang sangat besar. Saya lupa apa masalahnya. Iya. Kata beliau fa'at bi, piu bitaqwah. Iya, padamkanlah fitnah tersebut dengan ketakwaan. Iya, padamkan fitnah tersebut dengan ketakwaan. Ya. Kemudian beliau mengatakan ya. Dengan ya, beliau memberikan apa itu definisi takwa? Ya, bertakwalah dengan apa? Antak malabi Dengan beramal dengan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah. Di atas cahaya Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya, kita beramal, beramal ketaatan harus apa? Ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu dari dari Kitabullah dan dari Sunnah Rasulullah SAW? Harus ada petunjuknya, iya, bukan sekedar mengatakan amalan ini adalah amalan yang baik tapi apa harus ada petunjuknya dari kitabullah Allah dan sunnah Rasulullah s.a.w. terju sabab Allah engkau mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala mengumpulkan dua syarat iya ikhlas dan apa mutaba'ah iya ikhlas dan mutaba'ah kemudian wantatru kemaksiat Allah dan engkau meninggalkan maksiat, Allah, maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala, ala min Allah. Atas petunjuk. Atau cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka. Ini bisa memberikan faedah kepada kita bahwasanya Yang namanya sebuah maksiat. Tidak boleh kita mengatakan maksiat begitu saja. Iya. Yang namanya pelanggaran. Tidak boleh kita mengatakan itu pelanggaran, kecuali apa ada iya petunjuknya dari Kitabul dan "Sunnah Rasulullah Sallallahu iya. Alaihi Wasallam". Jangan mengatakan perkara yang baru kita lihat, oh itu lagi, iya datang lagi. Iya. Lihat apakah mereka berada di atas Kitabul dan Sunnah Rasul-Nya. Iya. Kalau mereka beramal di atas Kitabul dan Sunnah Rasulnya, maka jangan kita iya risih, iya atau mengatakan itu adalah perkara yang aneh datang iya dari iya hal hal yang belum pernah muncul di tempat ini iya atau di kampung ini iya seperti perkara apa iya jalana cingkrang iya jenggotan iya jangan sindir Kenapa? Iya, karena mereka apa beramal di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Maka tidak boleh kita mengatakan, iya perkara itu adalah kemaksiatan kecuali apa harus ada petunjuknya dari Allah. begitu pula ada petunjuknya dari iya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati mengomentari sesuatu hati hati mengomentari sesuatu kalau iya, perkara itu jelas iya adalah perkara maksiat iya maka baru kita apa? iya memberikan nasihat kepada saudara kita itu pun apa? ada adabnya. Ada adabnya. Ini pengertian takwa dari apa? Tabin yang mulia Talk Ibnu Habib Kemudian, iya, pengertian takwa dari iya sahabat yang mulia Ubay bin Kaab radhiallahu taalaan, iya. mungkin juga kita pernah mendengarnya, iya, Umar bin khattab berkata kepada Ubay bin Kaab, apa yang pendapatmu tentang iya takwa, apa pendapatmu tentang ketakwaan? Maka kata Ubay, ya Umar. Wahai Umar, apakah engkau pernah berjalan pada sebuah jalan yang memiliki duri? Iya, yang memiliki duri. Ya, kata Umar, iya. Apa yang engkau ya, lakukan? Tak kalah engkau berjalan di atas jalan yang ada durinya, maka kata Umar atau kata Ube bin Kab, shamar aja Iya, saya bersungguh-sungguh Saya iya, betul-betul bersama untuk apa? melihat jalan-jalan yang tidak ada tidak ada durinya maka kata Ubay bin Ka'ab ya Umar begitulah ketakwaan wahai Umar begitulah ketakwaan wahai Umar ya begitu jalan kita menuju iya, perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala perjalanan kita untuk menjadi Hamba yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tidak yang di sini? Mau masuk ke dalam neraka? Iya, semuanya pasti. Iya, tidak mengatakan tidak, tidak mau. Semuanya pasti kita. Iya, mengatakan: "Saya ingin masuk surga, saya ingin mendapatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka, iya, jalanilah perjalanan kita menuju apa yang kita cita-citakan. Cita-cita yang paling tinggi, iya, dari hamba yang bertakwa, orang yang beriman. Apa cita-citanya yang paling tinggi? Untuk, iya, berjumpa dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. ini yang kita harapkan, tapi iya, harus kita berjalan dengan apa? Menjalani perjalanan tersebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus, iya, benar-benar kita apa? Iya. Bersungguh-sungguh meniti jalan kita. Apakah ada ya amalan-amalan kita yang menyimpang. Yang bukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga menyelisihi jalannya Rasulullah s.a.w. Ya, yang tentunya kita bisa paham. Ya, kalau jalan kita adalah jalan yang menyimpang. Tentunya dengan belajar. Tentunya dengan menuntut ilmu tapi menuntut ilmu bukan iya sekedar ilmu tapi ilmu kitabullah dan ilmu iya hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tapi bukan sekedar saja belajar kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu wasallam tapi karena ada iya di sana juga ada yang orang belajar kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah tapi mereka apa? iya masih jauh iya dari jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Harusnya apa? Harusnya kita mempelajari Kitabullah, begitu pula hadis-hadis Rasulullah sesuai dengan pemahaman iya, para pendahulu kita, para salafus salih. Iya, para salafus salih. Kenapa? Karena mereka lah orang yang paling pertama mempelajari Al-Qur'an Iya, paling pertama belajar di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kata Ibnu Masood Rasulullah talan maka namu stannan liman kodamats wulai kasha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iya, siapa yang dia ingin mengambil contoh ambilah contoh kepada orang yang telah meninggal siapa mereka mereka lah Iya para sahabat Rasulullah abarruha wabkahuha. Syahadat hulumah mereka adalah orang-orang yang paling iya berbuat baiknya dari umat ini orang yang paling pakihinya dari umat ini kenapa? Karena Allah subhanahu wa taala telah memilih mereka untuk menemani siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya mereka lah para sahabat iya tidak sekadar kita mempelajari kitab Allah tidak sekadar kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi iya kita mempelajarinya kita buallah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu sesuai dengan apa pemahaman dari iya siapa dari para sahabat para salafus saleh iya dan juga tidak boleh sembarangan iya duduk bermajelis ilmu karena apa kata iya Muhammad bin Sirin apa inna din inna inna ilm dinun ya sesungguhnya ilmu ini adalah agama, Iya, Panzuru aman takfur dinakum. Maka lihatlah di mana kalian mengambil, ya, agama kalian, agama kalian tidak sekadar serta merta. Di sana ada yang mengatakan, iya, ini adalah pemahaman salafus saileh. Tidak, iya. Maka kita lihat, iya, lihat orangnya. Kalau dia adalah mereka benar gurunya. Benar pengambilan ilmunya, maka kita belajar sama dia. Tapi kalau mereka adalah, ya orang-orang yang terkena syubhat, ya kata para ulama, ada para ulama yang mengingatkan kepada diri kita untuk menjauhi mereka. Ya, hati-hatilah. Ya, karena, ya jangan berprinsip ambil baiknya buang, buang buruknya. Ya, kenapa? Karena, ya kita ini adalah asalnya jahil, bodoh, ya tidak tahu. Jangan sampai kita telah terkena syubhat sehingga kita iya, tidak tahu diri kita kita telah terkena syubhat. Ya, karena syubhat itu apa? menyambar-nyambar bagaikan bagaikan petir. Iya, pembahasan terakhir iya adalah faedah dari dari takwa. Iya, cukup dua ya, pengertian dari takwa. Pengertian dari takwa. Iya. Intinya Iya. atau kita sebutkan juga, iya, apa yang disebutkan, apa yang disering disebutkan oleh guru-guru iya, kami, iya, dari pengertian takwa, iya, adalah engkau menjadikan, iya, antara dirimu dengan murka Allah Subhanahu Wa Taala tameng, iya. itu pengertian takwa, engkau menjadikan antara dirimu dan murka Allah atau siksa Allah Subhanahu wa taala atau neraka Allah Subhanahu wa taala tameng. Iya. yang membentengi dirimu dari apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Apa tamengnya? Iya, melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Itu tamengnya. Iya. Kalau ada perintah untuk melakukan ketaatan, iya. Apa yang dilakukan? Amalkan, bukan ditinggalkan. Ketika ada perintah untuk ya, meninggalkan larangan atau menjauhi larangan, ya, bukan malah melakukannya, tapi apa? meninggalkannya. Ya, itu di pengertian takwa engkau menjadikan antara dirimu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai, ya, ia mengakibatkan kita akan mendapatkan sisa Allah Subhanahu wa taala, begitu pula neraka Allah. Dengan apa? Iya. Tameng. Tameng itu apa? Melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa faedah dari takwa? Iya. Faedah dari takwa yang pertama adalah kita akan mendapatkan ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Limran ayat 76. Bala man awfa bi ahdihi wa fa inna allaha yuhibbul mutyaqin. siapa yang mereka awfa memenuhi janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. ya taqa' Dan dan dia bertakwa kepada Allah subhanahuwa ta'ala yuhibbul mutakin. Sungguhnya Allah subhanahu Wa ta'ala mencintai ya hamba yang bertakwa Allah subhanahuwa'ala mencintai hamba yang bertakwa ya Allah subhanahu taala mencintai hamba yang bertakwa kalau mau dicintai jadilah hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala ya waktu berarti jamnya itu cepat sekali ya. yang kedua kita sebutkan secara ringkas karena masih ada ya, nasihat untuk diri kami dan pada kepada yang semoga dimulaikan oleh Allah setelahnya ini ya. yang kedua adalah bagaimana biasanya lanjut ta'lim baru azan atau adzan dulu baru lanjut talim. Lanjut. Ah. berhenti jadi dilanjutkan saja. Atau berhenti sekarang bisa dilanjutkan. Belum. Oh itu aplikasi adzan ya. Eh. Ia. Yang selanjutnya, yang kedua. Ia. Apa Pak? dari bertakwa? Orang-orang yang bertakwa, Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi mereka apa? Ia. Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi mereka surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kekal di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita dengar ayatnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala yang surah al tiga ayat 133. Ya, bersegeralah kalian, ya, kepada pengampunan Rabb kalian dan bersegeralah untuk mendapatkan surga yang seluasnya langit dan bumi. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala selanjutnya, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian, ya, faedah dari takwa selanjutnya ya, adalah jalan keselamatan dari perkara-perkara yang ya, dari muskila-muskila kita. Jalan keluar. Ya, jalan keluar. Setelah kita ingin mendapatkan jalan keluar dari muskila atau dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, ya, jalan keluarnya, untuk mendapatkan jalan keluar adalah ber, bertakwa. Apa dalilnya? Kata Allah subhanahu wa taala, iya dalam surat Talak ayat 2-3. pemainnya "Kamainyatakilaha ya Siapa yang dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala, iya, maka Allah subhanahu wa taala akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka ini jalan keluar ya, siapa yang mereka memiliki kesulitan di dalam kehidupannya iya tempulah dengan bertakwa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala iya bagaimana caranya tadi bertakwa iya pengertian simpelnya apa tadi yang paling terakhir jadikan tamen antara dirimu dengan kemurkan Allah Subhanahu taala dengan apa? Iya, melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Itu pengertian simpelnya. Sama semua maksudnya. Iya, sama semua maksudnya. merupakan jalan jalan keluar. Iya. Kemudian juga apa? Iya, dengan takwa juga perkara itu akan menjadi Menjadi mudah ya, ini dari surah yang sama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ja Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan urusannya adalah urusan yang yang mudah." Adzan dulu ya, kalau faidahnya dulu, saya ingat faidahnya Ustadz Khaliful Hadi ini ya. eh tatakali hari. lanjut dulu nanti baru al dan warso ya kemudian ya mungkin ya sampai di situ kita sebutkan faedah dari takwa ya sering kita dengar ya apa dari keutamaan-keutamaan takala kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala intinya Iya intinya kenapa kita, Iya ambil fire yang seperti ini, ini untuk apa? Mengingatkan diri kita dan kepada al akhwat yang semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melihat diri kita setelah berlalunya bulan Ramadan, apakah kita sudah termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui atau meroyok dari pengertian takwa dan mengingat bahwasanya takwa adalah perintah Allah dan merupakan wasiat dari Allah dan wasiat dari nabi-nabi sebelumnya dan merupakan wasiat dari nabi Ketera, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan wasiat para salafus maka iya kita ingatkan apakah diri kita itu telah menjadi hamba yang bertakwa kalau belum ya berusahalah untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, terutama setelah kita meninggalkan bulan Ramadan ya. karena di antara manusia ya. mereka ada yang meninggalkan bulan Ramadan ya. tak kala bulan Ramadan berhenti amalannya juga terhenti dia kembali bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia kembali ke, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan ya, banyak amalan-amalannya dia melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi tak kalah, Ramadan telah berlalu. Iya, dia kembali melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mereka lah yang dimasuk oleh Imam Ahmad. Tak kalah, beliau saudara rahimahullah ta'ala ditanya. Iya, tentang orang-orang yang melakukan kebaikan di bulan di bulan Ramadan, baik puasanya, baik solatnya, baik sedekahnya Iya, tapi setelah meninggalkan bulan Ramadan, apa? Dia Ya. Iya. Melanggar kewajiban iya, kewajibannya. Jatuh kepada perkara-perkara maksiat. Maka kata Imam Ahmad, iya, bisal qaum. Ulaikal Layak layak ya'budu layak ya'budun Allah illa di Ramadan. Iya, sungguh celaka. Ya. Sungguh sangat buruk kaum tersebut. Mereka mereka kaum yang mereka tidak Iya, tidak beribadah kepada Allah kecuali pada pada bulan Ramadan saja atau mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali pada pada bulan Ramadan saja. Iya. Kata Ibnu Baz, Syaikh Ibnu Baz taala mengomentari perkataan Imam Ahmad, iya. Maksudnya di sini apa? Iya. Kata Imam Ahmad, seburuk-buruk kaum maksudnya di sini apa? Orang-orang iya. yang meninggalkan bulan Ramadhan adalah mereka yang melelehkan kewajibannya, iya. atau melanggar hal-hal yang dirahmramkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah seburuk-buruk manusia, iya. tak kalah di bulan Ramadhan, iya, mereka melakukan kewajibannya, tapi tak kalah. Mereka telah meninggalkan bulan Ramadhan, iya, kewajiban kewajibannya sholat lima waktunya, dan hal-hal yang diwajibkan yang lainnya mereka langgar. mereka mereka langgar. Dan, ya perlu kami ingatkan, setelah berlalu bulan Ramadan, adalah iya harusnya kita termasuk hamba yang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hamba-hamba Ramadan. Maksudnya apa? Amalan kita terus-menerus ada. iya Amalan kita adalah amalan yang istiqamah. Karena apa? Karena amalan yang tidak istiqamah, ya, amalan kata-kata yang tidak istiqomah itu merupakan sebab terbesarnya hati seorang hamba itu menjadi keras. Ya, menjadi mati. Ya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, alam nililadina ni Bilang surah Al-Hadid. Alam nililadina aman lil amanu an takhsha wa ma minal yakunu utul kitaba ya, min qabl alaihimul amat Iya, apakah belum datang waktunya untuk orang-orang yang beriman? Mereka hati-hati mereka tunduk, ya, khusyuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mereka tunduk terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa kebenaran dan janganlah mereka menjadi orang-orang yang seperti orang-orang yang telah diberikan Alkitab akan tetapi patola alaihimul amat. Iya, waktu Ya, berlalu begitu saja. Ya, faqasath qulubuhum. Hati mereka apa? Menjadi keras. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak menjaga amalannya. Tidak istiqomah orang-orang yang ya, ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Mereka tidak istiqamah dengan apa yang ada di dalam Alkitab, tidak menjaganya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, ya, fa ma rauha Mereka tidak menjaganya dengan Penjengan yang sebenarnya, iya mereka tidak istiqomah melakukan amalan yang apa Allah Subhanahu wa perintahkan, iya sehingga apa pakasat hati mereka menjadi keras, iya minhum fasikun. dan banyak diantara mereka yang fasik. Kenapa kita harus istiqomah? Kenapa dengan sebab tidak istiqomahnya kita hati kita menjadi keras karena tak kalah hati atau diri ini ya tidak dibiasakan untuk melakukan ketaatan. contohnya ke mana? Pasti condong untuk melakukan apa kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa taala iya maka kita harus berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang istiqomah hamba-hamba yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala meskipun ya amalan kita adalah amalan yang sedikit tapi ingat ya bukan amalan kewajiban yang harus dipersedikit bukan iya diperseederhanakan amalan kewajiban kita harus apa melakukannya iya melakukannya sepenuhnya iya tidak boleh iya setengah setengah Solatnya tiga kali saja iya tiga, tiga waktu saja yang duanya iya biar saya setikoma karena yang mampunya cuma tiga tidak Yang maksudnya apa iya beramal beramalah iya dengan amalan yang kalian mampu maksudnya apa Ya tak kalah amalan yang sunnah, ya biarpun amalannya sedikit, tapi tak kalah amalan itu terus menerus, itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya, Ahabul Amali Indallah Adawamuha Wa Ing Wa Ingkallah. Ya, amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu Wataala adalah amalan yang terus menerus, meskipun amalan itu adalah amalan yang sedikit. Ya. Semoga ada manfaatnya apa yang kami sampaikan dan ada manfaatnya untuk diri kami Ayah menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa merupakan nasihat yang sangat besar untuk diri kami dan kepada iya ikhwan dan akhwat semoga kita semuanya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita kita berada iya dan iya kita selalu mengingatkan kepada satu sama lain untuk terus bertakwa untuk terus bertakwa Ya, karena apa tadi, ya kadang kita bisa bertakwa pada satu keadaan, belum tentu keadaan yang lainnya. Nafas tapi bicara al-Qadar, wahai Nukulami Hamdik, as-Salallahu alaihi wasallam, tasdaq berkatul bilai.